Serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik, dan kabar terbaru dari idola kita, Leslar. Tentunya, baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, ada kabar spesial yang kita dapatkan bersama. Ya, perhatikan ya dari Leslie Fashion kita mampir ke outfit Bunda Lesti saat main badminton bersama ya Perhatikan outfit yang dipakai itu merek Adidas, dimulai dari harga baju universanda yang harganya bukan kaleng-kaleng, dibander seharga Rp490.000 dan untuk celananya Rp450.000. Dan untuk harga sepatunya persahabat ya itu dibanderol 1.700.000 rupiah. Wow insya Allah banget ya pokoknya berkah barokah selalu untuk rezeki idola kesayangan kita dan mudah-mudahan rezeki idola kita ini nular ke kita semuanya. Amin. Kemudian persahabat jadi simak juga ada info dari ibu siwi. Menginfokan mengenai acara Dangdut Akademi 5 Audition yang akan tayang malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Perhatikan juga di info resmi yang dituliskan dalam kalimat Caption. Keseruan Da5 Audition masih terus berlangsung. Wah, bakat-bakat luar biasa sudah mulai terlihat ya. Siapa nih jagoan sahabat? Malam ini Da5 Audition akan kembali lagi. Jangan sampai dilewatkan yuk, akan ada juri, Ritsu, King Nazar, Reza Zakaria, Da5 Audition Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Indosiar dan aplikasi video.com. Kita lihat persahabat ya di Info. Yang dituliskan lewat caption oleh Ibu Siwi, nama Bunda Lesti Kejora tidak di-take. Berarti, malam hari ini sepertinya Bunda Lesti absen bersahabat, ya, di acara dangdut Academy Lima Audition. Kita simak juga di kalimat komentar banyak tanggapan, banyak respon yang diberikan. Dari akun Mayalin709 mengatakan, nunggu Bunda Lesti katanya tuh, tim nunggu Bunda Lesti Masya Allah banyak sekali ya. Kita lihat juga bersahabat dari komentar lain diberikan dari akun Instagram. Dayu Winarni mengatakan di kolom komentar, Assalamualaikum Oma Siwi, Omanya Abang El, semoga di panggung besar ntar ada leslar sepaket komplit Bunda Lesti juri dan Papa Biar Host. Biar semakin tambah semangat nontonnya. Terima kasih. Oma siwi sehat-sehat selalu. Oma bahagia, sukses selalu. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tuh banyak sekali yang nunggu leslar ya. Doakan mudah-mudahan nanti bisa satu paket di panggung Indosiar. Kita selalu mendukung yang terbaik untuk idola kita kemudian bersama ini juga info dari Leslar Indonesia 2020 ini mengabarkan soal single baru Lesti persahabat ya kita lihat di sebuah kalimat yang diposting sekali seumur hidup kalian tahu tidak lagu ini ada kelanjutannya loh Miut gak sabar nunggu wow ternyata bakal ada lanjutan dari lagu "Sekali Suwemer Hidup", kita makin gak sabar banget ya menunggu karya-karya terbaik Lesti, dan pastinya kita selalu mensupport dan selalu mendukung yang terbaik untuk karya-karya idola kesayangan kita. Kita lihat juga bersahabat ya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Mute orangnya gak sabaran loh kalau soal karya idola Bener-bener menunggu banget semangat Pasti semua orang juga menunggu karya terbaik Lesti ya apalagi memang Setelah sekali seumur hidup ada tiga single baru lagi dari Bunda Lesti Mudah-mudahan ya secepatnya juga bisa di up single terbaru Bunda Lesti Kejora kita makin gak sabar menunggu kelanjutan dari lagu sekali seumur hidup selanjutnya juga persahabat, ya Bunda Lesti Kejora masuk kabar dari tabloid novel official perhatikan sikapnya santun saat manggung Lesti Kejora minta petugas tak larang penonton yang ingin pegang tangannya ini mengenai Bunda Lesti Kejora yang off air di Cianjur persahabatnya kita lihat slide kedua Kehidupan dan tingkah para artis Indonesia tak pernah jauh dari sorotan. Salah satunya adalah Lesti, Lesti Kejora saat manggung persahabat. Kita lihat juga ya ke slide berikutnya. Tampil cantik dengan outfit hijau dan kerudung putih, sikap santun Lesti Kejora bikin siapa saja kagum. Wow, luar biasa. Saat duduk di dekat penggemarnya, banyak penonton heboh ingin memegang tangannya, Hal ini membuat petugas keamanan berusaha untuk menghalau Kita lihat juga slide berikutnya Dikutip dari grid.id Lesti justru merasa tak keberatan dengan aksi para penonton Ia pun meminta petugas untuk membiarkan para penggemar memegang tangannya Masya banget ya, adalah kesayangan kita yang selalu humble dengan siapa saja Aksi Lesti ini langsung mengundang Deca kagum dari netizen Pernah ketemu doi pas di Purwakerto dulu Super duper ramah Aku nggak ngefans sama dia Saja takjub lihatnya tuh Yang nggak ngefans aja takjub lihat Bunda Lesti Masya Allah Idol kesengan kita Emang selalu bikin bangga Dan selalu bikin kagum Mudah-mudahan ya Semakin banyak dukungan Semakin banyak juga Respon yang positif diberikan oleh Lesta Lovers Lesti Lovers Dan lovers. Kita masih menunggu kejutan dan kabar gembira dan kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar selanjutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar menarik, kabar baik, dan bahagia seputar Leslar tentunya. Ini dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. ingin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.